Hai guys, hari ni aku nak buat challenge daripada Maggie Malaysia. Ada buat satu challenge iaitu Keju Marilis Challenge. Macam mana Keju Marilis Challenge tu? Macam aku dah tunjuk tadi cara dia. Makanlah mana-mana Maggie pedas dulu yang kau nak. Pastu tambah tambahkan... Dekat perencana kita tambahkan dua keping keju dan juga 80ml. Susu segar. Lepas tu campurkan... Maka jadilah ni lah katanya Okay jom leleh challenge Itu so, aku tambah Lah side dish sikit Nanti bosan kan Ni pun tak tahulah habis ke tak Okay jom tengok aku makan Dah beku dah guys sebab lama juga Macam ni Haa keras Tadi meleleh lah mas masak ni dia dah beku Macam ni ah ya. nampak marilah kita cuba first bite ya bismillahirrahmanirrahim baca doa dulu tetapi first bite hmm rasa lemak berkrim Rasa cheese tu dan juga susu tu Tapi Masih pedas ya. Siannya saya tak pedas Astagfirullahaladzim ingatkan dah tak pedas lah Dah bubuh. Letak tu bubuh bubuh. Uh, dia nak melekat Korang kena cuba guys. Tulah. Dah tahu bukan seorang foodie sibuk nak buat konten kita. Bebi baik. Nah. Last bite guys Anggap semua ini dah habis video tergantung sebab tiba-tiba memory full. Jadinya macam tu lah. Ini macam aku cakap tadi aku akan besarkan aja gift. So, terima kasih para yang sudah sudi menonton hingga ke akhirnya. Yakinnya kamu ada orang tonton sebab Mereka. habis. Apa pun jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Ting ting subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis itu. Pasti cuma-cuma aja tekan aja, okey? Kenyang Dah pedas Siapa nak cuba, boleh cuba okay? Tak nak cuba, sudah Duduk diam-diam tu je lah video untuk Kali ni Sebab aku pun makin lama, makin malas Bukan makin lama, makin rajin nak buat video Ini pun dah lama, gila tak rekod video Makanya beginilah keadaannya Dia kekadang semangat tu Semangat ada tu kekadang Tapi most of the time, kita Malas dan malas, malas, malas dan terus malas Sebab apa? Bila nak record video tu Kita nak kena bersiap Tengok ni ada kucing datang Tengok Kita nak kena bersiap Lepas nak kena bersiap Nampak ni nak bersiap Lepas tu, kita nak kena set up, video. Nak set, eh, set up video Set up studio lagi Lepas tu Nak edit lagi Banyaknya yang faktor yang Menyumbang kepada kemalasan kita Ni kucing kita nama dia Shasha Bukan ada kamera tu tak? Tata Bye